Lepaskan. Ambil O2, buang CO2, ambil oksigen, buang CO2, tarik lewat hidung, buang lagi, ambil nafas, lepaskan, saya lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas dalam, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Nikmati oksigen, lepaskan. Nikmati oksigen, lepaskan hirup dalam-dalam lepaskan ambil oksigen lepaskan ambil nafas kuat-kuat serat -kuat. lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas kuat-kuat lepaskan Ambil nafas, lepaskan, sedikit lebih pelan, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil oksigen, saya sembuh. Ambil oksigen, saya sehat. Ambil nafas, 100%. lepaskan. Nafas dari Tuhan, menyembuhkan. Ambil nafas, 75 kali. Makin pelan, lepaskan. Tarik dalam-dalam Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Tarik nafas Dalam Lepaskan Tarik nafas Lepaskan, Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Nikmati oksigen Gratis dari Tuhan. 100%. Ambil obat, hisap kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik kuat-kuat. Saturasi 100%. Hembuskan. Tarik kuat-kuat. Hembuskan, ambil nafas, ah, lepaskan. Ambil nafas, ah. lepaskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik lewat hidung, buang lepaskan. lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang, buang lewat mulut. mulut. Tarik lewat hidung, buang, buang lewat mulut. Ambil nafas, Saturasi 100. lepaskan. Ambil nafas, ah, lepaskan. Nafas dari Tuhan, ah, menyehatkan. Enak, nafas dari Tuhan, menyembuhkan. Ah. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat, itu pasti. Saya sembuh, seratus kali. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, saya sehat. Ambil nafas, Lelaka. saya sembuh. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ah. Ambil nafas, satu rasis hembuskan. Ambil nafas, ah. lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat, itu pasti. Saya sehat, itu pasti.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 Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, seratus dua ambil, ambil nafas, jangan bosan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Saturasi. 100. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Saturasi. -dalam. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepaskan. Lepaskan. Saya akan lebih pelan. Lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan! Tarik kuat-kuat, lepaskan! Ambil nafas, lepaskan! Tarik dalam-dalam, lepaskan! Tarik dalam-dalam. Lepaskan tarik, dalam, dalam, lepaskan tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Bagian terakhir Lepaskan Ambil nafas lepaskan tarik kuat-kuat lepaskan ambil nafas saturasi lepaskan hisap lagi denyut jantung lepaskan ambil nafas 100% lepaskan ambil nafas lepaskan Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. 150. Bagian terakhir, saya akan lebih pelan lagi. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas.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 hirup kuat-kuat hmm. Lepaskan Ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas kuat-kuat Saturasi 100 Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Saturasi 100 Saya sehat Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas lepaskan, ambil nafas, <S shoes> lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, saturasi, lepaskan. Ambil nafas. <S inch throat> lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas Lega. 175, bagian terakhir lebih pelan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas dari Tuhan, sehat, sembuh, lepaskan, ambil nafas, salam dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. lepaskan. Ambil dalam, lepaskan. Ambil dalam-dalam, buangnya lega. Lepaskan. Ambil nafas.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 lepaskan ambil nafas lepaskan 190 ambil nafas penutupan lepaskan ambil nafas pelan-pelan satu -pelan. rasikan ambil nafas pelan Lepaskan, 100. Ambil pelan -pelan. Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan, ambil nafas sedikit lagi. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas yang terakhir, 200 kali. Pelan-pelan lepaskan. Nah, boleh sampai. tutup mata masih ya, mata aja kalau kesemutan. boleh pelan-pelan jadi orang nafas dihembam satu dua ratus kali kesemutan biasa ya keringin tepuk-tepuk aja kalau keringin mukanya tepuk-tepuk ya kalau kalau tutup mata kadang bisa pusing atau kayak nge-fly sedikit eh, anda boleh berhenti sebentar berarti nafas kembali nafas biasa terus lanjutkan lagi tapi kalau pusing berhenti kalau kesemutan terusin aja kakinya kesemutan kakinya ditepuk-tepuk boleh atau tangannya digerakkan tadi, kayak, kayak, "Ya, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan ya. Kalau kesempatan tangannya, olah nafas beliau satu nih, nggak harus tutup mata, nggak harus fokus. Anda boleh tepuk tangan, Anda boleh tarik tangan, lepas tarik tangannya begini, boleh tarik tangannya ke atas, boleh tarik nafasnya kayak menarik, tarik nafas, lepaskan." arena nafas lepaskan, ya dan saturasi 100. Ini saya bicara begini saturasi 100. Memang olah nafas bimbof ini yang modul satu ya disebut sampai disebut anti covid atau imun booster. Kenapa? Karena orang covid saturasinya turun dengan begini naik dan kalau saturasi naik itu oksigen ini banyak berarti kan di udara. Oksigen ini banyak ya tubuhnya alkali. Anda bisa ukur ya kalau yang tepat ya tes di rumah sakit namanya gas darah nanti sebelum dites sambil ngantri ada tarik nafas nanti saturasinya naik tubuhnya kali tapi kalau mau tes gas darah yang normal ya sehari-hari hidupnya seperti apa ya begitu aja tapi paling tidak Mengindikasi, mengindikasi itu ya pH urin, tapi benar-benar berbeda ya. pH urin berbeda dengan pH darah, uang urin itu sampahnya. Tapi Anda bisa bayangin kalau Anda nyuci baju, terus sampahnya itu bersih. Berarti kan bajunya nggak kotor-kotor banget, Anda punya baju kotor dicuci, diaduk-aduk, dibuang airnya kotor. Makanya kalau saya ya, saya itu bangun tidur, sekarang sudah sembilan puluh sembilan, satu bangun tidur, pH-nya 73 tiga, Urinnya tidak kuning, tidak coklat, benih, jernih tidak berbau, tidak berbusa. Ya, jadi orang kalau kencingnya orang sakit ginjal coba punya kakek, nenek, opa, oma yang sakit ginjal, kencing pagi hari coba ditampung. Kadang baunya minta ampun. Ya, dulu mertua saya kan di rumah saya ginjalnya kena, kencingnya baunya minta ampun. Jadi ya ini 100 seratus persen lagi. Padahal saya nafas biasa kan sambil bicara saturasi 100% tubuh alkali ya saya nggak minum air alkali karena saya pengen tahu betul-betul seberapa dampak olah nafas membuat tubuh alkali pH darah 7,45 pH urin 7,1 tapi dulu saya pH urin 5,2 5,3 apalagi bangun tidur Udah, sampai pernah ikut belajar kelas olah nafas suruh minum sodium bikarbonat saya hentikan ya tapi saya masih punya buktinya kalau punya Sodium bikarbonat ya bukan soda kue yang dijual di apotek ya. Nah sekarang tidak minum lagi ya dengan pH urin bangun tidur 5,3 5,2 ya butuh waktu ya sebulan lebih seiring dengan pH urin bangun tidur 7, ya lalu saturasi 100 kalau berhenti olah napas 99 ngomong begini ntar saya tarik napas 10 kali lagi latihan begini tadi saya 25 kali 50 kali kan udah langsung 100. Kalau saya tarik nafas sebentar ya, Tuh, 100% lagi, <gif> begitu aja, 100% lagi. Tarik kuat-kuat, tarik kuat-kuat, tarik kuat-kuat, tarik kuat-kuat, 100% lagi. Jadi begitu cepatnya, saturasi 100%, maka itulah olah nafas bibo satu ini ya Anda bisa sambil jalan kaki, sambil ngetik, sambil ngesum kalau sebagai peserta bukan pembicara, Anda tarik nafas sambil masak, tarik nafas, tarik nafas kuat-kuat ya buang lagi lewat mulut saja, lewat hidung nggak apa-apa. Kalau misalnya dilihat eh, apa namanya denyut jantungnya agak tinggi ya 95 buangnya pelan-pelan ya lega kayak orang lega. Ah, agak. Dari 95-an, 94, 93. Kalau saya terusin lagi pelan, nanti turun lagi. Ya, kalau ngomong semangat denyut jantung bisa 95, 96, 94, 95, tapi 96 ya. Mulai ngomong lagi nanti mulai pelan-pelan, apalagi tutup mata, buang nafas pelan-pelan, nanti sekitar 85 denyut jantung. Ya, kalau saya olah nafas seperti meditasi, water breathing, tutup mata 60-70 ngantuk tidur. Ya, ada orang yang ngantuk kalau denyut jantungnya rendah. Anda orang ngantuk kalau oksigennya 100%. Jadi kalau olah nafas Bim Hof, saturasi 100, berarti saturasi 100% tubuh alkali, jangan heran, semangat ya. Kan begitu ya, tapi kan menguap. Coba, semangat tapi menguap, ngantuk. Ya eh, udah tidur. Anda bisa tidur. Jadi untuk ngantuk itu punya pilihan. Olah nafas Bim Hof, yang semangat, atau tutup mata, tangan terbuka, tarik nafas pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang nafas, tuh 2, 3, tarik 8, buang 8, tarik 10, buang 10, tarik 12, buang 12, matanya ditutup, tangannya terbuka, jangan bergerak, ngantuk, tidur. <laughs> Apalagi sambil doa tidur, udah, nafasnya pelan-pelan, tidur gitu ya. Nah, jadi ngantuk itu biasa. Tapi kalau bimbov selesai begini ya seger lagi gitu ya. Tapi kalau mau diterusin ngantuknya ya jangan beraktivitas terus tidur. Yaitu bimbov uh, satu ya. Nah sekarang kita akan uh, senam ya. sampai jam setengah tujuh. Setelah saya stop rekamannya dulu biar filenya terpisah.